kemisanya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Hai for of sword, ataupun empat pedang untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan meski bagaikan mendapatkan bulan runtuh di bulan Mei tahun 2021 di sini dikarenakan seorang Taurus mempunyai satu ide yang dimana sini akan mendapatkan income meningkatkan keuangan finansial yang sangat bagus di bulan Mei tahun 2021 dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Taurus akan membuka sebuah usaha, membuka sebuah pekerjaan yang dimana disini dipikirkan secara jernih yang akan mendongkrak keuangan kehidupan seorang Taurus di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Swords Secara umumnya face itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki bagaikan mendapatkan durian untuk di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus membuka usaha dengan pikiran jernih memikirkan secara matang, yang dimana juga di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga membahagiakan seorang anak Taurus sendiri, serta di sini Taurus akan mendapatkan doa dan dukungan dari keluarga dan anak Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The hermit, secara umumnya, the hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, ketenangan hati, mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan ketenangan batin, dan jika kartu the Hermes kita gabungkan dengan breeding yang pertama di sini, menggambarkan ketenangan hati-ketenangan di hati, serta kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini ia akan melakukan sebuah usaha dengan menggunakan pikiran yang jernih untuk membuka usaha yang dimana bisa mendongkrak kehidupannya tujuan untuk membahagiakan seorang anak membahagiakan keluarga Taurus sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Hai atau ataupun delapan pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana sini digambarkan Seorang Virgo akan mendapatkan sebuah rezeki bagaikan mendapatkan durian untuk di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif menghasilkan keuangan yang sangat maksimal mendapatkan peningkatan finansial yang sangat bagus di bulan Mei tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo tidak akan bergantung kepada orang lain serta berjuang dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas 30 tahun serta seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di disini menggambarkan Seorang Virgo mendapatkan rezeki bagaikan mendapatkan durian untuk di bulan Mei tahun 2021 yang dimana disini seorang Virgo melakukan dengan ide caranya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain yang didukung dimotivasi oleh seorang orang tua sahabat serta rekan-rekan Virgo sendiri dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan ketenangan diri kenyamanan hati akan dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Mei yang dimana disini akan mendapatkan rezeki bagaikan mendapatkan durian untuk atas kerja kerasnya sendiri yang dimotivasi oleh seorang sahabat, rekan, serta orang tua Virgo sendiri, dan untuk zodiak yang ketiga adalah 8 of Pentacle, ataupun 8 poin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana disini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki bagaikan durian runtuh di bulan Mei tahun 2021 di sini dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pandai melihat jauh ke depan, pandai menciptakan sebuah ide yang dimana di sini akan mendapatkan income, menghasilkan keuangan, menghasilkan peningkatan finansial di bulan Mei tahun 2021 dan di bulan Mei juga nanti seorang Leo akan mendapatkan kefokusan kedisiplinan di dalam bekerja yang dimana di sini akan menimbulkan kepercayaan diri kepada diri sendiri menimbulkan kepercayaan kepada orang lain yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat maksimal sangat bernilai besar yang mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial Leo sendiri dan untuk support energinya adalah naik oban secara umumnya naik Open itu diberikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan Seorang Leo akan mendapatkan rezeki bagaikan durian. Untuk di bulan Mei tahun 2021, yang di mana di sini dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin bekerja, sosok seseorang yang mendapatkan kepercayaan diri, keyakinan diri, dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang simbolkan dengan of ofan, yang memberikan tawaran pekerjaan yang bernilai besar kepada Leo sendiri. Dan jika kartu Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Ketenangan diri, kenyamanan hati telah didapatkan oleh seorang Leo sehingga di sini kedisiplinan fokusannya di dalam bekerja akan mengeluarkan hasil yang maksimal kepada kehidupan keuangan finansial yang didukung penuh oleh sahabat pasangan dan di sini seorang Leo akan mendapatkan kepercayaan dari seseorang yang dimana disimbolkan dengan nine of fun yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan Leo sendiri dan untuk sudah yang keempat adalah Ace of One untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki bagaikan durian runtuh di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan sebuah pekerjaan akan dimulai seorang Aquarius yang dimana sini tanpa Aquarius sedari akan meningkatkan keuangan finansialnya lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius mulai menata menitik kembali kehidupan keuangan yang dimana sini akan mendapat positif kepada dirinya sendiri serta kehidupan Aquarius sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Aquarius akan membuka suatu usaha tambahan yang dimana sini akan mendongkrak kehidupan finansial keuangan Aquarius lebih bagus lagi dan disini dikategorikan seorang Aquarius akan mendapatkan resmi bagaikan durian tentu di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Cara umumnya King of Pentacles itu membuktikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki bagaikan kandungan untuk di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aquarius akan memulai pekerjaan, dan di sini dikategorikan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang dimana bersifat baru. Yang tujuannya untuk mendapatkan kehidupan keuangan lebih bagus lagi yang dilukung penuh oleh orang tua, sahabat, Aquarius sendiri. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan ketenangan diri, kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Mei, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha baru yang tujuannya untuk mendongkrak keuangan lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan restibagikan doa untuk di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Leo dan yang keempat adalah zodiak Aquarius. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendapatkan restibulan untuk di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan was.